seputar Beslar tentunya baiklah persahabat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita tentu ada dengan spesial untuk kita semua farta fans sejati dari Lesnar Pasalnya ya kita lihat aja tahan tentunya menginfokan untuk kalian semua kita semua sebagai fans sejati untuk mendukung karya-karya dari idola kita persahabat ya, di acara ajang ima indonesian music world 2021 yang mana diri oleh si ini tipis banget poinnya dengan veteran petok persahabat ya dan alhamdulillah juga untuk nominasi Songwriter of the Year, komposer dan Rizky Bilar ini masih di posisi teratas, Pak sahabat ya. Info ini kita dapatkan dari akun Lesti Billar Gallery. underscore Ada kalimat kasan juga yang dituliskan. Rutinitas setiap hari jangan lengah semangat bikin serisi yang jauh, tuh persahabat ya. Kita diinfokan lagi diajak semangat kompak untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kita. Berikutnya juga persahabat kita lihat aja yang mana ada info juga untuk kita semua persahabat yang diunggah oleh Agung sahabat dating atas Ini mengunggah info bahwa acara Adi Anugrah Dandut Indonesia 2021 yang akan disiarkan di MNC TV Ternyata ini pengumumannya besok malam persahabat ya wow Tuh kita semua wajib mendukung persahabat ya Ferry Dovot Ini 8 sampai 23 November Tepatnya hari ini hari terakhir persahabat, ya. Untuk memvoting Ajang Anugrah Dangdut Indonesia 2021 Didi alat wajib menang Puyala penghargaan persahabat ya Yuk buktikan kempakan kita Kesolitan kita untuk Menunjukkan bahwa Fans sejati Leslar memang benar-benar Barbar selalu mendukung yang terbaik Untuk idola kita ada kalimat kansan juga yang dituliskan di postingan tersebut. Siap goyang jempol guys. Oh iya, untuk Adi besok malam udah diumumi nih. Tuh persahabat ya, yuk doakan support dukung yang terbaik untuk karya-karya dari idola kita. Dan selanjutnya juga kita mendapatkan kabar baik-kabar bahagia Sekaligus ini tentu kabar yang sangat luar biasa membahagiakan untuk kita semua Ketika di vlognya ke Kak Rizky Bilar Ini Kak Loli atau Aurel Hermansyah menyampaikan Hari Selasa Leslar akan main ke rumah Ahak Dan tentu bersahabat ya Hari ini juga akan ada photoshoot berempat Wow, Masya Allah bagi persahabat ya Pasangan AHA dan Leslar akan foto baru nih hari ini hari Selasa Persahabat ya, hiu doakan Yang terbaik, mudah-mudah mereka Selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan tentunya Kebahagiaan, amin Banyak sekali yang gak sabar Tentu persahabat ya, dari akun Yulistia, Unscore Agra Gak sabar banyak nunggu tuh persahabat ya. Masya Allah, mudah-mudahan saja Kita mendapatkan kejutan dari idola kesayangan kita yang akan photoshoot bareng dengan pasangan Aha Atta Halilintar, dan Aurel hermansyah Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan yang mana tentunya unggahan spesial bahagia juga untuk kita semua dari Bang Fali Akbar ketika diwawancara mengenai Les Larwa Ya Alhamdulillah idola kesayangan kita memang fenomenal banget di tahun ini Selain Leslar, ada juga Ahak Persahabat, ya. Bang Fali menyebutkan bahwa pasangan terfenomenal tahun ini ada pasangan Leslar dan pasangan Ahak Persahabat, ya. Tentu pasangan Leslar ini adalah pasangan yang sangat luar biasa, Persahabat, yang Mudah-mudahan saja tentu selalu membawa berkah, membawa kebahagiaan untuk kita semua sebagai fans sejatinya. Postingan tersebut juga diunggah kembali oleh akun Felwi underscore Leslar23, ada kalimat sen juga yang dituliskan. Bener banget pasangan fenomenal tahun ini kan Leslar dan AHA, cakep. Wow. <tuh> Kita lihat juga di kolom komentar, ada komentar dari fans sejati, salah satunya dari akun Ririn Alstuti6. Catat ya, hanya AHA dan Leslar aja, siapa lagi selain mereka. Tuh persahabat ya, pasangan terfenomenal tahun ini memang ada dua pasangan, Leslar dan AHA. Mudah-mudahan saja dukungan selalu banyak untuk idara saingan kita. Dan selanjutnya juga, ada sebuah unggahan yang sangat luar biasa juga nih, dari akun Les Larkin dari 01. Ini mengunggah sebuah foto-foto dari Leslie dan kakak Pilar, dan perhatikan di bawah foto mereka berdua ada foto baby ya. Masya Allah, gemas banget melihatnya Ada kalimat yang luar biasa dituliskan, hidung mata bibir senyumnya, semoga halu jadi kenyataan. Amin, mudah-mudahan saya persampingan ya. Untuk perpaduan Lesti dan Pilar, Bikin anaknya tentunya lucu dan mengemaskan Ada kalimat caption juga yang dituliskan di pasingan tersebut Maafkan kami Bilar Lesti Kejora, fans setiamu yang suka menghalu Bismillah, semoga halu kami menjadi kenyataan, amin <tantik> Masya Allah banget lucu ya persahabatnya Doakan mudah-mudahan persalinan daerah Lesti nanti Selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dan berikutnya juga Persahabati ya, ada info penting juga masih di akun Instagram yang sama. Ini menginfokan persahabatnya ya, follow Instagram Anugerah Sinetron Indonesia, like komen di kategori persahabatan terbaik Rizky Billar, Ariskai, Haris Priza, Persahabatnya Anugerah Sinetron Indonesia 2021. Kategori persahabatan terbaik ini alhamdulillah idola kesayangan kita masuk bareng Haris Priza dan Ariskai Persahabati ya, yuk buktikan mudah-mudahan saja, tentu idola kita selalu mendapatkan penghargaan. Amin, ya robbal Alamin. Kita masih menunggu kejutan, kabar baik-kabar bahagia, dan ciri, -ciri kita teman selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan konten channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru ter-outday yang terhangat selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.